kalau kalian belum bisa versi manual, versi manual, ya maka tak sarankan kalian pakai yang P. Kenapa pakai P? Bukan yang auto full, karena ketika di P masih bisa dikasih efek. Kalau di auto full ini ya sama, nggak usah ngatur, cuma harus nggak bisa dikasih efek. Kalau di P kita bisa ngasih efek, kita bisa uh, pakai flash atau enggak Kalau di yang hijau kita nggak bisa pakai flash. Kalau kondisinya cerah. Nah, kita sarankan di B ya. Oke, ketika sudah sampai B, ya, maka uh, settingan di tampilan ini, standarnya adalah kita tekan key dulu, kita atur ya. Cara ngaturnya tekan key dulu, baru bisa diarahkan ini ya. Oke, jelas. Standarnya ini efeknya di sini, ya, kalau mau ganti efek di sini, sudah ada di Youtube, cara nanti efek itu ya. Untuk kamera kanan ini efeknya semua. Oke, kemudian kemudian uh, Kemudian ini AWB-nya dibuat AWB aja. KP-nya dibuat AWB aja. Ya. Yeah. Oke, okay. kemudian uh, ini uh, auto correction image dibuat off aja. Dibuat off. Ini cara buka flash. Ya, yeah. yang apa ini. Kemudian ini settingan hasil gambarnya. Raw atau plus ini jangan ini. Nanti memorinya cepat full. Hanya muat 364 foto. Iya tak sarankan ada di L. Jangan di S nanti hanya berapa pixel kalau S ini Hanya 4 megapiksel. Kalau di L 18 18 megapiksel. Terserah kalau mau dapat banyak di L yang bertingkat ini kalau uh, lebih bagus lagi yang L yang melengkung ini. Jelas ya? Oke, okay, terserah. Bisa L yang ini bermot banyak. Oke, okay? jelas ya? Kemudian, uh, autofocus ini, auto autofokus ini dibuat di one shot. Yeah. One shot itu apa? Ketika kita autofocus, maka oh, bisa ini autofocus.